Cek, cek, cek. Oke cuy balik lagi di channel gue jadi suami channel yang membahas tentang game slot dan game teka-teki. Oke cuy di sini gue mainin main game Beat of Olympus lagi dan di sini gue bawa model dua ratus lima puluh ribu mudah-mudahan cuy ya jadi yang mantap-mantap. <tuh> buat kalian para penggemar slot mania di mana pun kalian berada, buat yang like tekan tombol likenya. Buat yang belum subscribe tekan gue tambah subscribe Dan jangan lupa aktifin loncengnya Ada dapat notifikasi video terbaru dari gue cuy Terima kasih buat yang sudah like dan yang sudah subscribe cuy ya Oke cuy disemua cuy langsung bayar gue cuy ya 31.000 Apa ini di Astaga disini gue diisi Tadong cuy Dalam 50.000 yang mau kamu us. Sakit gue agak kirain apaan Eh, kita lagi di scatter ya, gak connect, angin. Perkalian 4 -nya gak connect. Gak connect lagi perkalian 4 -nya, angin. Oke, okay. ijanya pecah, gak ada lagi. Oke okay, di sini perkalian empat nah, kita udah 5 aja ya. Hmm. Oke, gas amir kok pecah. Sistem perkalian juga sama pengurus lumayan tuh. Ayo dong, masih emang cepet dong. Masih cuma 42 ribu. Oke, itu kok pecah. Gunung lambang kok pecah. Oke, gunung lambangnya pecah. Terus apa lagi? Oke, di sini masih air 25 ada perkelan 4 yang gak connect oke ijo pecah aku nemu gua kasih jadi asalnya aku nemu ambang yang gak gabi cuan nih aku kurang satu jadi kasih nice sama penguus terakhir nih kong kasih mata-mata oke okay, ada perkelan 4 biru gua pecah ijo gua juga pecah cuy di tembak lagi perkelan 6 jadi sini totalnya mau perkelan 37 cuy ini kasih nice lagi sama penguus Oke okay, cuy, tapi tadi gue dapat kado 250 ribu, Di sini kado gue langsung aja yang 476 ribu Akhirnya okay, apaan dari sumpah? Biasanya dapatnya itu lo kecil kalau kado itu Biasanya kado itu, berapa? berapa back kalian itu dikali 2 doang, ini kok jadi 250 ribu tapi gak apa lagi ya Lumayan buat ngeping-ngeping <laughs> lumayan juga buat nambahin modal gue kan sebanyak yang kau mau, <laughs> oke okay, buat kalian yang bertanya-tanya, gua mainnya di mana? Di gua mainnya di Gebir, 123, cuy ya. Linknya recommended banget buat kalian yang bakal suka temannya, pun kalian gak ada, cuy. Buat kalian yang mau daftar, silahkan cek di kolom komentar, karena linknya udah gue semakin di kolom komentar, cuy Dan gue juga mau kepada pada kalian semua, kalau Gebir 123 lagi ada, laga game giveaway handphone, tuh, ya karena link grupnya pun, tapi kalian harus gabung lu ke grupnya cuy, dan link grupnya udah buat taruh di kolom komentar, justru semati di kolom komentar sih ya. Silakan kalian cek, silakan kalian daftar dan gabung ke grupnya. Siapa tahu ah, dapat lagi cuy, dapat lagi. Silakan kalian daftar dan gabung. Siapa tahu kalian salah satu yang bisa dapatin hadiah giveaway pun dari kebiasaan dua tiga sih ya. Oke okay, di sini balik lagi ke game belum ada. Kita okay, gratisan dari kungus. Nah, akhirnya di sini kan gua baik. <laughs> akhirnya gua baik maksudnya cincin gratisan guys. Oke, okay, umur janda sama biru gak pecah. Ditembak pertanyaan juga. Oke okay, cincin gue juga pecah. Cincin juga pecah melambangnya pecah nice merah merahnya juga pecah tembak lagi kok okay, ada ditembak lagi oke birunya pecah ditembak kok terus terkena empat semuanya so, gitu ya dikasih nice oke okay, birunya pecah oke okay, disini gue kasih aja rp Oke okay, hijaunya pecah Lagi Oke okay, Ijonya sama gelas amer pecah Biru juga pecah Ada dua cuy Dan di sini 29, okay, ya, sini dikasih, ya. lagi rp Lumayan okay, ya daripada lumayan hahaha <tuh> ini dong, masih banyak ini dari speed 2, 2, -2, -2, -3 -2 -3. astaga gak ada oke okay, pecah masih kepecah gak Skiblet, oh, ini agak sekali pecah yang cuy Ayo Oke okay, biru gak pecah. Gak ada lagi yang ini. Oke okay, birunya pecah. Kambangnya hmm, pecah. Hmm, Ujungnya juga pecah cuy. Kucing gue pecah. Tembakin kong mes hmm. nice. merah merah gue pecah. Ada perkalian gue sih ya. Dan di sini kambangnya dua ribu kali tiga puluh lima. Gar jika disimpan pasti nancol. Empat ribu. Lumayan sih ya terakhir nih, Terakhir nih kasih dong, kong. Oke, di nah dua pecah, Ditembak lagi dua. dan mau 39 juga mega kong -kong. Oh, cuy. Nah, aja, ya, di sini kita nambah dari coba nah, kali pecah, cuy. Oke, juga pecah ini ngambangnya pecah ada lagi tuh oke cuy so, tidak lupa dan tidak bosan gue selalu mengingatkan kepada kalian semua cuy ya dimanapun kalian berada buat para penelitian gue dan para smother mania ya, dimanapun kalian berada disini gue bermain tidak ada unsur mengajak ataupun mengajarkan kepada kalian semua cuy disini gue bermain hanya menghibur diri dan disini gue masih batas konten creator cuy ya ya cuy okay. ambil sukses positif ya negatifnya kalian mau gagal cuy nah di sini dikasih banyak banget cuy 4 lopar ebu lupa dia ya <laughs> oke ini oke cuy buat juga selalu kepada kalian semua jadikan game ini sebagai mata kalian jadikan game ini buat semata sih ya ingat jangan jadikan game ini mata kalian jadikan game ini semata Kontra oke cuy so, disini saldo gue satu juta Disini gue udah profit lumayan aja cuy ya. Nah tipis-tipis aja cuy. Ingat cuy jika ada pelombor WD kalian WD in. Karena pelombor WD tidak akan datang dua kali cuy. Buat kalian yang belum bermain. Kalian jangan coba-coba bermain. Cukup tontonin aja video gue. Jangan dicontoh cuy ya. ingat ya, cuy jangan dicontoh. Oke mungkin cukup sampai di sini video gue. See you next time. See you next video. Bye bye.